bukan bukan bukan kakak ini kalian buat prank lagi ya, cuy ya prank ya, ya. dia karena banyak minta ini bang, bang dikomentarkan, bang oh. enggak buat apa, berikutnya prank buka helm kosong, hmm. ah. ini kita buat, tapi Kamu. kan tapi kali ini sangat ya sangat menghibur banget cuy oke jadi kita ya cuy ya kalau kalian penasaran ya kan langsung tonton video ini sampai habis dan janganlah kalian skip-skip ya kan ya, ya, ya. dan satu lagi ya cuy sebelum video dilanjut kalian boleh dukung kami dengan cara like, share, dan komen ya cuy sebanyak-banyak ya kalau kalian suka uh. kalian boleh lah share ke media sosial kalian semua ya kan cuy awet <laughs> <Aduh>, awas. <laughs> oke gitu aja kalau kalian penasaran langsung cek mau ya, ribet aku khawatirin. Tengoklah, tepat duduk. Jangan soklah Itulah oh, kalau enggak. jangan main di medan aja. Oh, kereta-teman dengan kereta. Capek kali aku. Sok lalu serah lalu dikah. Mana? Kasih inilah, Kak. Mau duduk ya? Ini Mana dia, Kak? Dari tadi sini enggak aman. Aduh. Capek ale, Bang. Kakak orang pinggir, Kak? Oh, sahabat. Oh. Jauh kali kemari, ya. kemari ya. Kita ya. Bajak melati kita jauh-jauh kemari ngajak kau main-main tinggi kan ya kan. Apanya kan <Ci>? Hah? Apanya? <tuk> Aus, <lah. tuk> kalau aus ini kereta ini kan mau dilepas rambing itu kan itu makanya buka bantuin ah kali buka elem begini pun tadi bilang jangan dibawa, ini punya gudang tanpa bawa elemnya ini dulu dulu, ini kan buka oh, bukan, elem kali tidak. Aduh, tidak apa ini awas. aduh, ini, Kak aduh, sini, sini, kantor sini Banyak kali ya Allah, as, bukan kayak dia Mengapa aku aduh bukain ini panjang aduh pegangin aduh aduh Siapa dia megang sampai dia jangan jangan, di langdangan pun nepungan ada nanti alah mana nih mana kata. kereta di mana ditaruh taruh sana keretanya aman dong aman di mana nih kak di mana nih ya kak pompong tanya kak ini di mana kak ini gimana? nggak tau Bin gak Tahu tau tau ya kakak bukan orang sini juga? Gak? Oh, main-main mana nggak tau aku aku, aku goblok kali duduk lalu di sini capek kali Numpang duduk kesini, Saya, bilang di sini tempatnya. Mana, lawan, mana ada gak tahu saya, dulu ya saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Oh, dagang ah, Awas itu aja makanya di bawah ini di bawah Marah, dulu. Nggak, bisa dulu bawa. <tuk> Bukan guys. jongkok. Kakak Ah mau juga bisa kalau kau tak apa Dia bisa buka. bisa Coba buka gini buka nggak nggak nggak bisa buka Tunggu Bukai kawan tuh di Udah, ya, ha, udah suka ah percaya enggak enggak jadi marah jadi marah ada youtube nya ada, ada ayo <gur> Hai, Halo. <Endeatorium> Halo Halo hai, hai, hai, hai, itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu hai, hai, hai, hai, hai,